kalian akan mencoba jenis. beberapa tantangan ya itu adalah mencoba beberapa ayam siap saja ya guys ya dan kita Tidak akan melumurnya semua dengan cabai terpedas Jep ya guys ya pastikan kalian tonton video ini sampai habis jangan Jep. pernah kalian skip guys silahkan kalian komentar lagi ya siapa dari kalian yang kuat c sama c pedas guys dan yang asal kalian tau ini adalah cabai level 3 juta guys karena kita menggunakan 3 botol yang sangat sangat sangat pedas. dan kita akan membuat sebuah challenge kita akan tebak suara guys ya siapa yang berapa jawab suaranya jangan dan siapa yang tidak bisa menjawab Dan kalian cepat, cepat untuk menjawab Dia akan memakan so, ayam super pedas C -C -C, Dan, putih, dan, dan, hungry, dan so yang asal kalian tahu Pedasnya sampai seperti ini guys BITCH LASANYA BITCH LASANYA BITCH LASANYA BITCH LASANYA BITCH LASANYA sudah LASANYA Jadi ah, sekarang 0,7% dari kalian yang baru Untuk episode yang belum subscribe Iya bro Misalnya itu kamu please layak men Jangan bikin malu Iya lu bro yang lagi hudup Please layak lagi yang lagi di video ini guys Subscribe sekarang juga guys And di video Subscribe